Sebagian orang mungkin berpikir bahwa ras kucing British Shorthair ini hanya memiliki satu warna saja, yaitu abu-abu. Bagi para pecinta kucing, pastinya sudah tidak asing lagi dengan spesies kucing yang satu ini bukan? Yaps! Kucing ras British Shorthair. Jenis kucing ini dikenal sebagai European British. Lantaran sangat populer di kalangan pecinta kucing di seluruh dunia. Selain itu, British Shorthair dikenal dengan bulunya yang tebal, tubuh yang bulat sehingga terlihat menggemaskan. Seperti yang kita ketahui, Kucing British Sortair termasuk kucing tertua yang berasal dari Britania Raya Inggris. Nah, untuk kalian yang ingin pelihara kucing British Shorthair, ada baiknya kenali dahulu beberapa fakta menarik tentang kucing yang satu ini guys. Keturunan Kucing Romawi Kuno Menurut para ahli menjelaskan bahwa kucing British Shorthair ini merupakan ras kucing tertua di dunia. Selain itu, para ahli pun menduga ras kucing ini merupakan keturunan kucing yang diimpor dari Roma ke Mesir kuno. Pada tahun 43 Masehi, ketika bangsa Romawi menginvasi Britania Raya, mereka pun membawa kucing-kucing British Shorthair ini. Karena hal itulah, kucing ras British Shorthair merupakan keturunan kucing tertua di dunia yang berasal dari Romawi kuno. Tidak semua British Shorthair memiliki warna abu-abu. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa, Ras kucing British Shorthair ini hanya memiliki satu warna saja, yaitu abu-abu. Faktanya, kucing British Shorthair memiliki warna bulu yang berbeda-beda loh guys, seperti hitam, biru, putih, coklat tua, hingga coklat kekuningan. Selain itu, kalian juga dapat menemukan warna lainnya di kucing British Shorthair ini, Antara lain, corak pola titik berbeda seperti dua warna, kulit penyu, hingga tabi. Kucing British Shorthair memiliki tekstur bulu yang tebal dan dipadu dengan warna mata yang indah seperti tembaga, biru, dan hijau. Hampir punah Sekitaran abad ke-20, Ras-ras kucing bulu panjang telah melampui tingkat popularitas kucing British Shorthair. Alhasil, para pecinta kucing British Shorthair menyetop perkembang biakanya. yang semakin membuat kucing British Shorthair ini hampir punah ialah pada saat Perang Dunia kedua II dan ketiga. Karena faktor itulah, demi melangsungkan ras British Shorthair. Para pecinta kucing ini mengawinkan dengan ras kucing Persia dan kucing lainnya. Rentan obesitas. Menurut data dari PMD, kucing British Shorthair termasuk salah satu ras kucing yang memiliki berat badan gemuk. Nah, untuk mengantisipasi obesitas Para pecinta kucing disarankan untuk memberi makanan sehat dan selalu mengajak beraktivitas. Karena jika sudah terserang obesitas maka akan mengakibatkan penyakit diabetes, jantung dan radang sendi pada kucing British Shorthair ini, guys. Memiliki harga fantastis. Kucing British Shorthair termasuk salah satu ras kucing termahal di dunia, ras asli ukuran dewasa saja bisa dibanderol sekitar 25-30 jutaan loh guys. Harga yang fantastis bukan? Namun, jika kalian tidak ingin mengeluarkan uang yang lebih besar, ada baiknya membeli pada saat usianya masih kecil. Untuk harga British Shorthair yang masih kecil bisa mencapai 10 sampai 15 juta per ekornya. Itulah beberapa fakta menarik seputar kucing British Shorthair yang perlu diketahui. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian guys.